serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leadlor tentunya baiklah para sahabat Leadlor dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini ada kabar yang sangat membanggakan untuk kita semua simak unggahan akun polisi Leslar Persahabat ya, sini memposting sebuah postingan Ini konjen RI di New York, persahabat ya Ini membahas soal pernikahan Leslie dan Rizky Bilar Wow, luar biasa persahabat ya Perhatikan terpampang nyata dan jelas itu foto freeway dedek Leslie dan kakak Bilar Dan tentunya podcast KJRI New York ini Kang Joni Permana, desainer gaun pre Leslar. Wow, luar biasa! Persahabat ya, ternyata desainer-desainer hebat dan ternama ingin berkecimpung di pernikahan Dedek Elasti dan Kak Bilar. Ini ada cerita yang dituliskan oleh Bu Ukol ya di kalimat caption.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 Oh, bukan lagi katanya tuh Dan ini podcast KJRI New York Gewlayak Leslar ini Membaranya gak ada obat Masya Allah Itulah tentunya penjelasan Yang dijelaskan oleh Akun polisi Leslar Makin bangga dan makin bahagia Dan ternyata Desainer handal dan hebat-hebat Ingin sekali berkecimpung di pernikahan dedek Lesti dan kakak Rizky Pilar. Dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon juga dari para fans, yakni dari akun Halimah Aquarius. 02. Masya Allah, tabrak Allah, Bu Paul, kentang premium, gak ada lawan, katanya tuh semangat. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Anies, underscore MCN. Mengatakan Alhamdulillah jangan lupa selalu mengiring asma Allah biar tambah berkah dan terhindar dari Ain Amin Tentunya yang penting kita positif tetap selalu mendukung, mensupport untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabatnya komentar lain ini positif-positif bangga persahabatnya dari akun Nikmah Selput mengatakan idola kentang gua memang the best Dan dari Wawewo underscore 123 Masya Allah, Tabarakallah, selalu leslar, bahagia selalu Dan tentunya sukses terus, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin Masya Allah, semakin bangga dan bahagia Untuk selalu mengidolakan Dedek Elasti dan kakak Rizky pilar Ini adalah salah satu contoh membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang hebat yang selalu mendukung Lesti dan Bilar dan selanjutnya persahabat tidak kabar terbaru nih yang baru diunggah persahabat ya kita lihat masya Allah akhirnya muncul dan dongol juga ya pengantin <ganti yang sangat luar biasa dan fenomenal Masya Allah luar biasa Malam ini kapelan ya bajunya Dan jaketnya aduh bikin gemes Dan bikin bahagia sekali Ini keren persahabat ya Masya Allah luar biasa Banyak sekali pujian juga nih Yang tentunya diberikan dari fans Yakni dari akun mengkiut Leslar Bajunya samaan mulu ya Sekarang pasti dong Masya Allah persahabat ya dari Fitri Dini mengatakan persiapan untuk bulan madu katanya tuh amin doakan saja mudah-mudahan tentunya ada kejutan soal bulan madu Lesti dan Rizky Bilar Dan unggahan ini bersahabat ya di repost tentunya diunggah oleh akun WEDA underscore Agustino Masya Allah